Selamat pagi, teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tiga cara sederhana tentang cara perkembangbiakan vanili atau cara perbanyak tanaman vanili. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Silahkan saksikan video selanjutnya. Tapi, teman-teman, sebelumnya saya minta jangan lupa like dan komen dan jangan lupa subscribe cara yang pertama teman-teman yaitu steak dengan ukuran 70-80 cm seperti terlihat pada video yang saya ambil ini ini adalah cara yang sangat lazim digunakan oleh petani-petani vanili cara yang kedua yaitu teman-teman dengan cara dikoker di polybag seperti terlihat pada gambar ini jadi batang yang dikoker itu berukuran 25 cm sampai 35 cm atau dengan kriteria 2 sampai 3 ruas kemudian batang yang kita stek pun batang yang tidak boleh terlalu tua dan tidak terlalu mudah seperti terlihat pada gambar ini cara ini sangat cocok buat petani atau kita yang petani vanili yang memang uh, bibit vanilinya sangat kurang sehingga gunakan cara ini lebih praktis karena dari ukuran yang 70 sampai 80 cm kita bisa bagi dua kemudian dikoker. kemudian cara yang ketiga teman-teman yang ini saya lakukan khusus untuk batang vanili eh, karena teman-teman batang vanili eh, tanaman vanili eh, pada musim kemarau ada yang mengalami kekeringan jadi sehingga batangnya menjadi keriput atau batangnya yang sudah tua jadi cara yang saya lakukan adalah saya biarkan atau saya benamkan di bawah pohon yang rindang atau rimbun jadi keadaan tanah di sekitar di bawah pohon tersebut eh, sangat sejuk sehingga sangat cocok untuk kita lakukan cara yang seperti ini jadi kebetulan teman-teman Uh, pohon yang saya gunakan ini adalah pohon cengkeh jadi cukup berimbun dan sejuk di sekitar bawah cengkeh jadi cara ini memang cocok untuk teman-teman petani vanili karena um, batang vanili yang sudah keriput, sudah kuning, sudah tua bisa kita gunakan kembali jadi tidak perlu kita buang cukup kita cari tempat yang Sejuk, teduh di bawah pohon, kemudian kita benamkan di situ sehingga beberapa bulan. Kemudian, paling lama 1-2 bulan, dia bisa uh, keluar tunas dan bisa kita gunakan untuk kita tanam kembali. Oke, sekian saja, teman-teman. Tiga cara sederhana dari saya, sedikit pengetahuan dari saya dari ketiga cara yang saya bagikan ini semuanya memang sangat bermanfaat tetapi tinggal teman-teman memakai cara mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan teman-teman jadi sekian saja informasi dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton